Okay. <laughs>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 serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru kabar baik, kabar bahagia dari Leslar tentunya baiklah sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan kali ini di dengan tentunya kabar spesial dari kak Ibu yang mengunggah tentunya momen dimana kak bibu lagi buat video prasahabat ya video muda lesti ini model video lagu Rumah Singgah yang di cover oleh Bunda Lesti ini, masya Allah, persahabat. Monten ini lagi bikin musik video Rumah Singgah pakai HP, katanya tuh. Tapi hasilnya, persahabat, ya luar biasa. Kita makin bangga dan kagum dengan Bunda Lesti yang memang selalu memberikan kejutan buat kita semuanya. Namun di postingan ini pun kita Salfok banget kalimat caption yang ditulis oleh Kak Bibo. Di situ dikatakan suaranya Lesti Kejora itu syahdu banget adem kayak Ubin Musola. Wah, wow, Masya Allah, memang terbaik nih Bunda Lesti. Semua aja kagum, semuanya prasabatnya terpesona dengan suara sang Kejora. Kemudian juga untuk berikutnya kita mampir di postingannya Opa Faisal yang mengunggah potret kebersamaan saat bukber di rumah Torik Persahabat, ya ada Papa Bi Di sana Masya Allah makin bangga Alhamdulillah dikelilingi oleh orang-orang baik. Kita simak juga persahabat kalimat caption yang ditulis Alhamdulillah selesai buka bersama di rumah Torik Bertemu Gus Miftah dan adik-adik muda yang hebat-hebat Semoga semuanya sehat-sehat dan panjang umur Amin Masya Allah Mudah-mudahan persahabat Tali selapu Rahmi tetap terjaga dan terjalin dengan baik. Kita bangga dengan idola kita. Kemudian, juga untuk selanjutnya, kita mampir ke postingannya Bang John dua hari yang lalu. Mengunggah, tentunya momen video call bareng Rizky Pilar. Para sahabat di postingan ini pun kita salvok juga kalimat yang ditulis oleh Bang John. Seribu teman terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak ini kata-kata dari Prabowo Subianto. Menjadiku kun fayakun jangan ngatur Tuhan itu selu, tentunya jargon dari Bang John Persa ya Mudah-mudahan tentunya bisnis apapun yang dilakukan oleh Papa B bersama Bang John semoga selalu lancar dan sukses. Kita lihat juga di postingan ini begitu banyak komentar dan tanggapan yang diberikan di antaranya dari Kun Rico, Eric Tradia. Terus buktikan kebaikan Bang seperti mesin cuci yang membersihkan pakaian. Bismillah, dan Barokah, Amin. Masya Allah. Kita selalu mendukung apapun yang dikerjakan oleh Leslar, selagi itu tentunya yang baik-baik, sahabat, Mudah-mudahan terus memberikan kebahagiaan untuk warga Konoha dan semoga terus konsisten belajar dan menegak menebar kebaikan. Untuk berikutnya kita lihat di ukahan fanbase di Alide yang mengunggah potret foto Lesti dan Rizky Billar. Alhamdulillah persahabat ya. untuk Bunda Lesti dan Papa Bilar ini sudah mencapai 21 billion views, hashtag Lestlar di TikTok. Congratulations untuk Lesti dan Rizky Bilar ya, hashtag Lestlar di TikTok sudah mencapai 21 bilion viewers, wow semangat terus pokoknya untuk warga Konoha semangat dukung, support dan tentunya doakan yang terbaik buat Leslar kita selalu tentunya mensupport yang terbaik untuk idola kesayangan kita, dan berikutnya juga persahabat, kita lihat, untuk perolehan sementara, Bunda Lesti di SCTV Music World 2023 Alhamdulillah untuk paling sementara, masih unggul di semua kategori kita makin bangga juga ini pembuktian, para sahabat, ya, pembuktian dari leslar Lovers, Lestil Lovers semuanya Untuk tentunya membungkam semua omongan dari haters yang selalu nyinyir, yang selalu merendahkan Apalagi kemarin ada, ada yang meremehkan leslar Lovers dan Lestil Lovers Ini terbukti, para sahabat, ya, dukungan luar biasa Mudah-mudahan tentunya konsisten, tetap semangat karena masih tentunya banyak waktu untuk mensupport Bunda Lesti di ajang SJTP Music World 2023, Alhamdulillah persahabat ya, untuk Bunda Lesti masih memimpin untuk perolehan voting sementara di media sosial. Jangan lupa juga untuk voting di aplikasi video, persahabat dukung penuh untuk idola kesayangan kita. Dan pastinya juga kita selalu menantikan, selalu menunggu cidukan vitamin terbaru, kabar baik, dan pastinya kabar dari Lesti Rizky Bilar. Tetap stay tune dan pantengin channel Diva TV yang akan terus memberikan info-info menarik dan pastinya kabar spesial dari Lesti Bilar. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.